oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama saya Ano Suratno pada video kali ini saya akan membuat video tutorial yaitu bagaimana caranya mengunggah atau mengerjakan diskusi dalam UT ya sebelum kita lanjut ke video tutorialnya silahkan diklik tombol subscribe di bawah sini yang ada foto saya nya ya Oke. Okay. Terima kasih. Oke, mari kita lanjut ke video tutorialnya. Oke, pertama-tama teman-teman ya masuk ke mobile ut ya sebelumnya terlebih dahulu di download terlebih dahulu ya di playstore karena saya sudah ada ini ya oke okay. apabila ini sudah kita klik ya nah ini sudah muncul teman-teman nah kita langsung masuk ke mahasiswa ya kita klik mahasiswa Oke, okay, muncul seperti ini ya. Terus kita klik ini. Garis 3 itu ya. Nah, muncul seperti ini. Terus klik website e-learning ya. Oke. Okay. Nah, ini akan muncul halaman seperti ini. Ya. Coba kita scroll tuh, ya. Tuh. Ya, muncul seperti ini Oke okay. nah, kita nah ini punya saya ini teman-teman Nah kita klik ini uh, ya. uh, di sini muncul pendahuluan ya uh, sesi 1 sesi 2 sesi 3 sesi 4 sesi 5 sesi 6 sesi 7 sesi 8 jadi selama tuton itu ada 8 kali pertemuan nah ini <tuh> saya masuk ke dalam semester 5 ya ini e, metode penelitian ini ya, 4007 Nah di sini keterangannya rekan-rekan mahasiswa Selamat berjumpa dalam tutorial mata kuliah metode penelitian ya ya Sebagai seorang calon sarjana Pada akhirnya Anda akan menunjukkan kompetensi Anda Dengan membuat tugas akhir program studi skripsi Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib Anda tempuh ya. Untuk membekali Anda dalam membuat tugas akhir program studi Dengan mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan akan mampu ya Apa itu? pelajar matakul ini anda diharapkan akan memiliki kemampuan dalam mendasain penelitian di bidang pendidikan dalam tutorial online ini akan dibahas berbagai materi yang menarik untuk anda ikuti berikut adalah rincian capaian pembelajaran dalam delapan sesi tutorial ini nah ini dia sesi pertama menjelaskan ruang lingkup dan hakikat penelitian sesi serta pendekatan ilmiah ya terus ini sesi kedua Sesi kedua merumuskan masalah tujuan penelitian, terus sesi ketiga membuat tinjauan pustaka dan desain penelitian, sesi keempat me merumuskan hipotesis dan etika penelitian, sesi kelima menentukan populasi dan sampel, sesi keenam menentukan metode dan instrumen pengumpulan data, sesi ketujuh menjelaskan cara mengukur validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah ini diskusi ke-8 menjelaskan cara penyusunan laporan menyusun laporan penelitian Nah tutorial ini Anda akan berkontribusi nilai sebanyak 30% Terhadap nilai akhir Anda bila Anda mendapat mengerjakan dengan benar 30% dari jumlah butir soal luas Ikutilah tutorial ini dengan baik dan kerjakan 3 tugas wajib yang diberikan Partisipasi Anda dalam forum diskusi juga menjadi pertimbangan dalam pemberian nilai Nah Tugas apa, tutorial online ini bertujuan untuk membantu Anda para mahasiswa bila menghadapi kesulitan dalam mempelajari materi modul Nah, sampaikan kesulitan Anda tutorial online ini Dalam mengerjakan tugas, hal ini, hal yang perlu Anda perhatikan adalah keaslian atau originalitas dari tugas yang Anda buat Untuk itu, Anda tidak diperkenankan melakukan plagiarisme mengkopi atau menjiplak tugas mahasiswa lain atau rekan Anda jadi pelajari dulu teman-teman sebelum kita e, lari ke sini tuh buku BMT-nya ya, e, modulnya itu ya. Pelajari buku materi pokoknya itu ya. Itu dalam bentuk cetak atau digital dapat Anda baca di ruang baca virtual di laman www.ut.ac.id atau dapat pula Anda baca melalui aplikasi bahan ajar digital .ut download di aplikasi di Play Store atau App Store ya. Sana. Salam, belajar, dan diskusi. Nah, ini, nah, nah, kita masuk nih ke forum perkenalan. Gitu, kita klik forum perkenalan, ya kan? Uh, setelah diklik forum perkenalan nanti disitu muncul ada bagian-bagian-bagiannya, ya. Kita suruh ngisi data, ya. Ngisi data punya kita, gitu kan? Uh, perkenalan dengan yang rekan-rekan lain dalam satu kelas itu, kan? Ya, uh. nah, setelah muncul dari situ kita masuk ke ini teman-teman yang diskusi ya ini kan masuk ke sesi satu ya di sesi satu nah ini dia nah diskusi ya nah, ini dia nah ini ada pertanyaan nih dari tutor ya ini berikan pendapat anda dalam diskusi tentang pertanyaan berikut ini ya itu apakah penelitian satu ya apakah penelitian dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan terus yang keduanya apakah Anda sebagai pendidik perlu melakukan penelitian Anda diharapkan aktif dan mendapat apa memberikan pendapat pribadi Anda dalam diskusi ini jangan copy paste jawaban teman berikan pendapat Anda dengan bahasa Anda sendiri diskusikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti nah selamat berdiskusi nah jadi kita apabila sudah mau menanggap ini, saya kan sudah menanggap ini. Nah, nanti teman-teman ya, yang belum menanggapi ya ketik nih apa reply itu atau tanggapi gitu kan. gitu nah, langsung muncul nanti kolomnya di situ ya. disitu situ kolomnya kayak gini nah, nanti kayak gini kolom-kolomnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman langsung ngisi jawabannya itu. Terus kalau udah langsung kirim gitu ya. Oke mungkin sampai di sini saja video tutorialnya itu ya. Apabila dirasa video tutorial tonton ini bermanfaat, ya silahkan di share, di subscribe, like dan comment. Terima kasih. Mohon berterima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.